Mohon maaf ya musiknya agak malu. Hmm. Dadah. Ari. Bapak. Ah? Oi. Orang sampe. <laughs> Kenapa? Hah? Udah teratur pak Udah Lanjut lagi Lanjut Lanjut Lanjut Oke. We go, we Juga sama-sama Kabupaten Borneo.